Halo sahabat Nolomai Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan catatan belajar kita yang ke-14. Di modul ini kita akan mempelajari tentang AWS Support Plan dan juga AWS Simple Monthly Calculator. Ada beberapa teknologi terminologi. Yang pertama AWS Organization. Ini membantu kita mengelola centrally managed billing, mengontrol akses, compliance, dan security, dan share resource di seluruh AWS account. Lalu ada Consolidated Billing. Dengan fitur Consolidated Billing di organisasi, kita dapat menggabungkan penagihan dan pembayaran untuk beberapa AWS account. Lalu ada Technical Account Manager. Ini adalah support person dan cloud advisor khusus untuk akun enterprise level AWS account untuk menjawab support question, memantau cloud account, dan memberikan rekomendasi untuk pengoptimalan. Lalu ada AWS Simple Monthly Calculator. Ini akan memberikan perkiraan tagihan bulanan berdasarkan storage dan compute requirement pengguna. Lalu ada AWS Support Plan. Support Planning dirancang untuk memberikan perpaduan yang tepat antara tools dan akses ke expertise, sehingga kita bisa sukses dengan AWS sambil mengoptimalkan kinerja, mengelola risiko, dan menjaga biaya tetap terkendali. AWS menyediakan sejumlah layanan billing dan support service yang berguna untuk membantu pengguna cloud memanfaatkan sumber daya secara efisien. Layanan ini mencakup kalkulator yang akan memperkirakan biaya bulanan, dashboard penagihan untuk memvisualisasikan pengeluaran dan berbagai paket dukungan dengan harga layanan yang berbeda. Untuk mempermudah bisnis besar dengan banyak akun untuk membayar layanan, organisasi meningizinkan penagihan gabungan yang memungkinkan satu akun membayar semua akun lain dalam satu organisasi. Kemudian di sini ada lab 14 juga. Dengan simple monthly calculator, kita memasukkan kebutuhan terkait dengan Amazon EC2 Instant, Amazon EC2 Dedicated Host, Amazon EBS Volume, dan layanan cloud lainnya kekuatannya akan memperkirakan biaya menjalankan layanan di setiap bulannya. Ini adalah cara yang bagus untuk bisnis mendapatkan gambaran tentang anggaran cloud mereka saat mereka merencanakan bagaimana mereka ingin menyusun penggunaan cloud mereka. Demikianlah pembahasan di modul 14. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.